Doa mohon kemenangan bagi raja Mazmur 20 Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu Dan disukainya korban bakaranmu Selah Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki Dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang-gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita Mereka rebah dan jatuh Tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak Ya Tuhan berikanlah kemenangan kepada Raja Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru